laporannya adunya sudah lihat tulah. Apa aja kon yang itu. kita oh, cerogeh ah. dua tuh, ah. Iloh, sudah apa, apa cara godok uh, selamat nah, kan? kan? jadi jadi <gulis> Pertamu tamu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana, jauh kita dijauhi, tidak diimau untuk datang ke rumah Yang kedua, Pertama, orang -orang, orang tuan rumah. kedua kedua, pertamu gang ke, gang tuan rumah kok mau lagi minta wakil pada Allah. Yang mana, jika ada kesalahan ini yo, kita kalau aku bersifat Fadim kita manusia bersifat kau aja kilapan. jadi kok salah salah kilapatnya nya sekeluarga meminta mohon maaf pada kita dan tua bagi dua selanjutnya deh hari bayi bulan bayi ketiba makanya yang minta doa selamat untuk untuk bersama dan untuk supaya kita dapat melaksanakan ...ibadah puasa dan ibadah lainnya. Seterusnya, uh, sedekah tahlil untuk si simati. Kedua kepada pihak. Uh, walaupun yang dokek, okay, walaupun yang jawa, uh, umumnya muslimin dan muslimat. Bikin saya uh, oh, itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mondo, oh manda. Hey. Uh, ya, kato nanti dan tujuan dan dulu. Ada jadi mambong nih kan... Ya, sabo yang kan? Yeah. Alat tumbuh serupa iko ada nah, tangan juadah dan tadi nah, uh, minta diminum dan tetang, minta dimakan isi sama gitaran so itu tanya, no? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lihat, tuh. Tuh, lah, coba aku aja deh. itu. dan anaknya gua boleh di kampung karena itulah yang